Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu sebuah tool untuk aplikasi WhatsApp supaya WhatsApp kalian lebih canggih. Dan di sini, segala kekurangan yang ada di aplikasi WhatsApp akan ditutupi atau dibantu oleh aplikasi ini. Ya, di dalam aplikasi toolkit WhatsApp ini ada 12 fitur yang bisa kita gunakan. Nah, kita cek dari atas satu persatu ya. Yang pertama yaitu melihat pesan yang dihapus. Kalau kalian sudah mengaktifkan fitur ini, maka segala chat yang dihapus di WhatsApp akan ditampilkan. Untuk contoh, di WhatsApp saya ini ada chat yang dihapus ya, ada dua chat. Ketika kita buka aplikasi ini, maka untuk chat yang sudah dihapus tadi akan ditampilkan. Kita buka di bagian gambar, maka untuk chat yang sudah dihapus tadi akan tetap ditampilkan. Oke, okay, mantap sekali ya. Kemudian fitur yang keduanya, kita bisa mendownload status orang lain dan menyimpannya ke galeri. Nah di sini ditampilkan untuk segala status yang telah dibuat oleh teman saya di WhatsApp. Bisa kita cocokkan. Nah ini statusnya, dan kalau ingin mendownloadnya tinggal kita klik saja di sini. Bisa kalian lihat. Berikutnya ada lagi pembersih WhatsApp. Pembersih WhatsApp ini bisa digunakan untuk menghapus file sampah yang ada di aplikasi WhatsApp. File sampah tersebut adalah foto yang tidak digunakan dan juga file lainnya yang memang tidak terpakai. Misalnya kita akan menghapus gambar yang tidak ingin digunakan lagi, tinggal kita checklist satu persatu. Berikutnya tinggal kita hapus item yang dipilih tersebut. Oke okay, seperti itu caranya. Berikutnya ada lagi jalan obrolan. Mungkin kalian penasaran apa itu jalan obrolan ya. Cara kerjanya seperti ini, ketika kita buka untuk jalan obrolan ini, lalu kita aktifkan untuk whatsapp, maka untuk kamera belakang ini akan menampilkan gambar. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa berjalan kaki dengan aman sambil menggunakan whatsapp. nggak takut lagi kesandung, karena untuk gambar yang ada di bagian depan ini bisa terlihat. Oke, okay? itu fiturnya cukup keren sekali menurut saya. Dan di sini masih banyak lagi fitur-fitur lainnya seperti wajah asli, bisa cat langsung tanpa menyimpan nomor, Kemudian Boom Chat mengirimkan hingga 10.000 chat WhatsApp teks ke emoji goyang untuk membuka WhatsApp. Nah, cara kerjanya kalau misalnya kita aktifkan, maka secara otomatis aplikasi WhatsApp akan terbuka. Oke, okay, keren sekali. Dan di sini ada fitur satu lagi yaitu galeri. Kita bisa membuka galeri di HP melalui aplikasi ini ya. Dan berikutnya akan ditampilkan semua gambar yang ada di HP dan juga selain itu video juga bisa ditampilkan ya. Oke, mantap sekali. Dan untuk nama aplikasi ini adalah WA Box. Aplikasi ini bisa kalian download secara langsung di Google Play Store. Oke, teman-teman. Itu dia aplikasi yang saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.